Halo, jumpa lagi di channel Bang Doras. Hari ini gue sama... siapa? Ali Ya, kita mau jalan-jalan ke... Taman Mini Indonesia Indah. Yuk kita ikutin aja kita mau ngapain di sana. Buat kalian juga yang mau info tentang Taman Mini. Tonton terus videonya. Nanti kita uh, bakal happy happy di sana. Dan di sana ntar ada ponakan gue juga sama kakak gue. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Jadi uh, pintu masuknya ramu banget. Menteri dari baca tuh banyak bis-bis nah. nih bis pariwisata gitu Nama mungkin terciptakan ya, ini Sekarang kita udah di Istana Anak. Di sini ada ponakan aku nih. Remeh siapa? Ngapain sini lagi ngapain nih? Lagi main-main. Main-main apa? Sama siapa? Iya. Jadi kalau kalian yang mau ke sini, boleh uh, masuk taman ini, terus ke arah... Dari arah Istana Anak, uh, tiketnya itu cuma rp 10000 di dalam itu kita bisa banyak spot foto, di dalam juga ada kolam renang. Yuk kita jalan-jalan. Ini ada waterparknya ya, ada namanya tuh apa SS waterpark uh, harga tiket masuknya itu kalau misalnya hari senin sampai jumat dua puluh kemudian kalau hari sabtu dan minggu harganya dua puluh lima yuk kita cek ke dalam ya. sekarang kita mau menuju museum transportasi di sana katanya ada pesawat terbang Yaudah. kita mau kemana Vita naik pesawat, pesawat. pesawat. pesawat. Devi mau kemana Hey Hey Hey mau kemana naik pesawat Ini Ini pesawat lesehan. Nanti nggak bisa pulang loh. gua rumahnya pindah sini aja. Ini pesawat lesehan ya. Nah, Halo, kita sekarang lagi ada di dalam pesawat sama. Garuda ya? Garuda Indonesia seneng ya, senang ga? Senang Tapi pesawat ya. yang terbang ya? Ya, <laughs> oke, sama juga okay, kita naik pesawat yang terbang ya, oke? Oke Enggak? Oke Oke, oke video-video ya kita naksan ya, oke, okay. okay. jangan lupa nonton ya guys dan subscribe, and subscribe dan like, and comment. <laughs> <laughs> Jadi museum transportasi ini termasuk dari bagian dari kementerian perhubungan ya. Jadi di sini banyak banget transportasi, semua transportasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada. Contohnya itu pesawat tadi yang kita udah naikin ya di sana ada pesawat ini di sana terus di sana itu banyak angkutan-angkutan uh, nanti kita lihat ya di sana itu nah di sana itu kita banyak angkutan-angkutan nanti kita lihat ya kita sana. nah di sini ada angkutan legendaris nih legendaris zaman dulu ya pas pada tahun semua uh, ada opletnya Sidul ya ini penampakan opletnya Sidul sih empat gagah ya ini penampakan taksi silverbird bird ya, blue ya jaman dulu ya masih merek Nissan, Nissan Kerbik nih Nissan Kerbik, Nissan Cardick, tahun buatan 1993. Ini silverbird dan ini yang blue yang biasa ya, yang jaman dulu. Berbiasa zaman dulu, ini di Museum Transportasi Taman Mini ada lokomotif tua ya. Ini masih tenaga uap, lokomotif tenaga uap itu di sana ada kapal laut kapal laut. Fira, Fira, ada apa di situ? Ada kapal. Gimana kalau bikin likey? itu off aja Ah oh, buka. oh, bukan Hah? Disponsori oleh Bukan, ah oh, bukan Sampai di sini dulu ya jalan-jalannya. Jangan lupa di like, like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah, dadah gitu deh Dadah, dadah.